Assalamualaikum Selamat datang di channel DACC. Kali ini aku mau bikin menu opor telur tahu Ini benar-benar enak banget Apalagi ditambah Topping daun kucai Seperti ini Ini benar-benar enak sedap banget Dan ini benar-benar gurih Dan pas banget disajiin pas waktu momen-momen tertentu biasanya kalau masak opor itu disajiin pas waktu lebaran nah ini langsung aja aku mau bikin dulu ini aku siapin air yang mendidih seperti ini aku pakai untuk merebus telurnya dulu jadi untuk merebus telurnya itu jangan terlalu lama agar tidak sulit saat untuk kita kupas jadi untuk merebus telur itu sebentar aja sekiranya udah matang udah kita angkat Nah, ini aku tutup biar cepet. Selagi nunggu telurnya matang, ini aku mau siapin dulu bumbunya. Untuk bumbunya, aku kasih bawang putih, bawang merah, kemiri, dan juga ini ada kunyit, lengkuas, dan jahe ini aku blender barang bawang merah dan bawang putih serta kemirinya serta untuk serenya ini juga aku blender bareng bumbu-bumbu yang lainnya ya. jadi untuk serenya ini nggak aku geprek aja langsung aku iris-iris seperti ini dan aku masukin ke dalam blendernya untuk aku halusin kalau semua bumbu halusnya udah masuk ke dalam blender baru aku tambahin air aja lalu aku haluskan bumbu-bumbu ini ya Sambil kita blender, kita buka dulu Ini telurnya Ini telurnya udah matang Dan ini mau aku angkat dulu Setelah aku angkat Ini aku mau kupas-kupas dulu telurnya Dan ini selesai aku angkat Udah aku siapin di wadah Untuk tipsnya untuk agar telurnya ini mudah dikupas Ini aku rendam dengan air Kalau direndam dengan air seperti ini Nanti hasil kupasan telurnya itu juga halus Dan gak bergerindil ini aku kupasnya pelan-pelan aja Dan ini gampang banget Mengelupasnya Kalau kita rendam dengan air seperti ini Dan hasilnya mulus banget seperti ini ya Lakukan semuanya Sampai telurnya semuanya terkupas Kalau telurnya semuanya sudah terkupas Nah, nah seperti ini hasilnya Ini aku mau siapin dulu tahunya Untuk tahunya ini Aku bagi, aku siapin 2 biji seperti ini Aku bagi menjadi 4 bagian Aku pengennya yang tipis-tipis aja Seperti ini Nah kalau sudah selesai tahunya kita iris-iris seperti ini, ini aku mau marinasi dulu dengan garam aja supaya ada rasa gurih dan asinnya seperti ini ya. Jadi kalau tahunya langsung digoreng tuh nanti hasilnya tuh bakalan ambar dan gak ada rasa gurihnya. Kalau dikasih garam sedikit seperti ini dan ini aku goreng dulu, itu nanti hasilnya rasanya gurih dan enak. Masukkan semua tahunya ke dalam pan seperti ini Ini mau aku goreng semuanya Setelah seperti ini Setelah sebagian sampingnya ini udah kecoklatan Ini aku mau balik dulu tahunya Ini aku balik-balik semuanya Sampai semuanya terbalik Supaya tidak gosong Nah kalau udah kering seperti ini Di kedua sisinya ini aku angkat dulu tahunya dan aku tiriskan Setelah untuk menggoreng tahu ini Minyaknya ini juga akan aku pakai untuk menggoreng telurnya Jadi untuk telurnya juga aku goreng Supaya nanti bumbunya bisa menempel pada telurnya Nah ini aku goreng dulu telurnya Goreng semua telurnya ya Seperti ini Untuk penggoreng telurnya ini aku tutup dengan penutup pancinya Supaya tidak meletup-letup karena biasanya telur itu kalau kita goreng itu suka melepuk-lepuk nah ini aku balik-balik karena telur ini gampang banget gosongnya, cepet banget matangnya aku goreng sebentar aja seperti ini hingga permukaannya terlihat kecoklatan seperti ini dan aku angkat semuanya aku tiriskan dulu setelah itu Aku siapin bumbu yang ini yang udah aku halusin Ini mau aku tumis-tumis dulu Pakai minyak yang udah aku panasin seperti ini ya Jadi kalau udah masuk semua seperti ini Aku aduk-aduk sebentar Hingga semuanya mendidih kalau sudah mendidih kayak gini, baru aku masukin daun salamnya, dua lembar aja ini daun jeruknya, aku kasih satu lembar, dan aku bagi menjadi dua seperti ini, lalu aku aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Nanti setelah daunnya udah terlihat layu, baru aku mau masukin telur dan tahunya dan ini daunnya udah terlihat layu, ini aku mau tambahin dulu ketumbar bubuk juga aku mau tambahin merica bubuk sedikit aja lalu aku tambahin garam juga aku tambahin kaldu bubuk serta aku mau tambahin juga santannya untuk santannya ini aku pakai santan instan aku pakai satu saset seperti ini ini gak sampai satu saset ya jadi ini aku kasihnya sedikit aja karena aku gak suka terlalu kental pakai santannya supaya hasilnya gak terlalu kental nanti aku pakai santannya sedikit aja lalu aku juga tambahin gula supaya rasanya tambah enak dan sedap ini aku aduk-aduk dulu setelah semuanya tercampur rata dan aku rasain udah pas baru aku mau masukin telurnya kita tungguin dulu setelah ini baru aku mau masukin telurnya yang udah kita goreng tadi ya ini aku masukin semuanya Kalau telurnya udah masuk semuanya, baru ini tahunya aku juga masukin seperti ini ya. Kalau semua bahannya sudah masuk, lalu kita aduk-aduk sebentar. Setelah kita aduk-aduk dan mendidih seperti ini, ini udah siap banget untuk kita sajikan. Dan ini rasanya udah pas, jadi aku udah gak nambah bumbu lagi. Tinggal tunggu mendidih aja dan tunggu tanak sebentar aja. Nah kalau udah tanak seperti ini, aku mau pindahin dulu ke piring saji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 tips memasak buat kalian yang sedang belajar memasak nah ini aku mau tambahin juga kuahnya seperti ini terima kasih udah nonton video ini sampai habis ini aku mau kasih topping dulu untuk toppingnya ini aku pakai daun gucai seperti ini aku iris-iris tipis dan aku mau taburin di atasnya nanti ya jangan lupa like share dan komen kalau kalian suka dengan video aku ini dan ini opor tahu telurnya udah selesai aku siapin, ini aku mau taburin daun kucenya di atasnya seperti ini, supaya tampilannya lebih enak dan bagus selamat mencoba dan wassalamualaikum